cicik-cicik balik lagi bersama tongspin hari ini kita akan review game get of olympus ya surga. hari ini kita mau modal 86.000 saja kita akan mencari pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor olympus hari ini kita pun akan berbagi info slot gacor hari ini khususnya info slot gacor olympus hari ini yuk langsung kembali aja kita main di bet 1220 jeng kita coba turbo dulu tiga, 30 kali yang bertanya kita main di mana kita main di atap 8000 bosku situ slot tergacor tersolid seampira jaga dunia heret di sini WD berapapun pasti dibayar lunas bosku dan cuma di sini satu-satunya situs yang menyediakan layanan cek RTP game gratis relief 24 jam per menit per detik naik turun sesuai dengan RTP-nya itu sendiri yo langsung gaskan saja ktp 8000 untuk link gacornya saya sematkan di pencommennya bosku intinya buat kalian semua jangan ragu jangan bimbang banyak cuma di RTP 8000 situs slaughter gacor tersolid santero jaga dunia akhir. di sini kalian bisa cek RTP game gratis relief 24 jam per menit per detik naik untuk sesudahkan dengan red gamenya itu sendiri pastinya langsung ke game saya aja cocol contoh RTP di rd ibu untuk link gacornya saya semakin dipin dong menunggu skill jangan ragu jangan memang Maya cuma di ft 2025 ini ya to the game ya seluruh hari ini kita akan mencari profit profit manis dengan modal-modal tipis pastinya seperti biasa kita main tadi di bet 1220 20 cm biasa yes, ya. kita putar-putar dulu di 30 putar bola karena dari kemarin kita udah dikasih max Quinn. kemarin kita dikasih max Quinn sekali Yuk, kuning jadi biru dulu, biru, biru. aduh kita udah dikasih max Quinn kemarin terus lusa kemarin itu dua hari jadi berturut-turut itu petir 500 lagi connect terus loh yang pertama kita dapat 8,8 juta itu dari petir 500 di bet 2400 terus kita dapat lagi di bed yang sama 2400 double sangat aktif di 30 quick juga kita dapat petir merah kali 500 pecah sampai 5,5 juta itu modal-modal tipis semua seluruh dan kemarin ini kemarin baru kemarin kita dapat masukin seluruh di bed 2400 juga anjir-anjir gacor habis pentingnya seluruh duduk-duduk lagi dong hidup deh Aduh lumayan lagi jadi was, was, lagi gacor banget eh. Olimpus di sini tuh lagi gacor waktu itu, di sini lagi gacor waktu itu. Ya, nggak saja RT kelaparan ribut. Untuk linknya saya sematkan di pendolannya bosku. Diambotan semua, jangan ragu, jangan bimbang, mainnya cuma di RT kelaparan ibu. Di sini selok tergah, curter solit, sandera ujaga, dunia akhirat. Ada, malam lo dapat maksuin. Ini kita cari profit. Tipis-tipis dulu aja lah ya yes, bos, karena seperti biasa biasanya kalau habis maswin lalu udah beberapa hari profit tuh kita pasti ya dikasihnya dikit-dikit sih. Makanya kita coba cari tips kecil-kecil aja lah. makanya sengaja main di event di bawahnya 1.200 bukan 2.400. Takutnya kalau di 2.400 tuh lagi nyedot banget, Bro. tadi udah jangan ubah sekali depo main di bet seri 2.400. So, nyedotnya dan karena kemarin udah dikasih video-video mantap, sih masalahnya cuma di sisi nyedotnya dan jadi buat kalian semua selalu pantau ya, surya. Selalu saya ingatkan sebelum bermain selalu cek RTB game biar kalian tahu RTB gamenya lagi gacor atau enggak. Dan cuma di RTB 8000 kali lebih Cek RTP game gratis relive 24 jam per menit per detik naik turun sesuai dengan rate nya itu sendiri. Yuk, sekarang kita main di web 2400. double peluang Kita coba 20 kali manual ya, surya. Semoga kita dapat free spin, free spin jantik atau petir, petir mantap lah ya. ya Free spin, free spin isi daging, skater-skater isi daging boleh Kayak kemarin kali 500 pecah di dalam dan akhirnya 1000, atau kayak dua hari yang lalu Kita dapat 88 juta dari luar ya so. Kali 500 pecah, udah 17,000 hantam kali 500, oh, uh, kowe wd 8 juta cuk so. Dan kemarinnya lagi kita dapat kali 500 Pecah sampai 5,5 juta. Ya semoga hari ini kita juga dapat petir-petir manis lah Yasdo. Yang nggak, uh, modal 86.000 ribu ya. Hmm, profit-profit 700-800 umum nggak ya, ya? Sudah cukup lah kalau profit-profit segitu. Ya semoga aja kita dikasih profit-profit manis gitu ya Yasdo. Karena dua hari kemarin juga kita udah dikasih. Tiga hari kemarin kita dikasih video-video mantap terus walaupun hari ini kita rungkat pun enggak masalah sih ini kita coba cari-cari ya pola-pola ada buat kalian-kalian semua juga cukup cukup dapat pola-pola andalan yang mantap Lord, ya seluruh jadi buat kalian semua, yuk dibantu like, comment, subscribe-nya, share-share juga ke teman-teman kalian. Semua biar teman-teman kalian juga tahu kalau di diotopin tersedia ya, pola slot gacor hari ini, pola slot hari ini, pola slot gacor Olympus hari ini, pola Olympus hari ini, info slot gacor hari ini, info slot hari ini, info slot gacor Olympus hari ini, info, Olympus hari ini, slot gacor hari ini, slot gacor Olympus hari ini, slot hari ini, slot gacor Olympus hari ini terus rtp-slot gaco hari ini rtp-slot hari ini rtp-slot gacor limpus hari ini rtp-slot hari ini jadi buat kelas moyo dibantu dibantu komen-komennya like-like nya share-share nya juga boleh Eh atas atas wuuhh alis ini lumayan cukup 20-18 krim 450 cukup WD ini kayaknya nih yuk yuk yuk yuk dong dapet krispin dong Dapat sekitar sekedar isi daging dong kuning hmm, ah jauh sih. Dudu dulu ini dibantu like comment subscribe share share juga. Nah cuma di sini kita selalu berbagi pola slot gacor hari ini ya seluruh ya. Kita naik ke bet 6000 ya seluruh ya kita coba berbara sedikit di tiga Syukur syukur kita dapat free spin manis lah ya seluruh ya. Aduh dong kasih dong us. kasih dong usia ya, mantap mantap satu lagi itu anjir um, um, um, um, um, um, jadi dong Aduh kurang satu Ayo dong us, kasih yang mantap-mantap atau yes, keras, keras, keras, ya sekedar-sekedar sih tapi yang harus jangan lapas-lapas kayak korban kayak gini us, gue tahu kemarin tiga hari gue wdw WD, mantap terus tapi ya ya dikasih dong hari ini lagi gitu loh us. Aduh, petir nggak mau naik anjir lurah tuh nggak mau kah? enggak maukah kau kasih friskin us ayo dong, us kasih dulu friskin-friskin mantap mungkin lumayan tunggu dulu boleh kuning dulu boleh ah, anjir kurang satu semua anjir udah friskin manis di tempat 4800 yes, Lur syukur-syukur meledak nih harus meledaklah kasih paham laus aduh kuning dong atas kuning kasih petir dulu tuh kali tiga yuk merah jadi dulu merah jadi Mantap, merah jadi nih hmm, sayang. Seribu sayang, uh, udah, udah, udah, udah, Atas mahkota dulu boleh, nah, hmm, kali 4 lumayan lah, itu 60 persen dibalik 7, 130 sembilan lumayan, lumayan cuan lah ya. kita ini sensasi, meja-nicanya dulu. Kayak dong, masa cuma segini, merah jadi ini, hmm, kuning boleh, nusul sih. Nah, nggak mau, tour biru ini no. ah kali 15 tidak korek percuma sia-sia seluruh Aduh lakon kali lagi Ayo dong kasih konek-konekan dulu kasih kone konek-konek hmm, hijaunya dong boleh hijaunya itu hijau jadi hmm, petirnya dimana mana bodoh bodoh yo atas kelas kasih petir mantap mantap lah ya selur, ya. 11.139 yuk yuk, yuk yuk yuk lagi dong gambar lagi dong masih sisa enam kali lagi Ayo dong kasih dong Aduh belum dikasih lagi anjir gak ya. hmm, Masih gini kan Oke hey, ini free spin debit 4, 800, loh Tangan hmm. nyampe 300.000 hmm, 24.000 skur lagi dong Lumayan lah ya skur ya 352.000 hmm, Coba-coba kita test dulu Cuma 600an ya skur ya sepuluh lah ya uh, 900 Lur ini mah kesempatan WD ini jangan sia-siakan kesempatan WD-nya Oh ya so terima kasih yang sudah menonton sampai akhir saya manfaatkan kesempatan WD dulu ini karena kita ribu modal tipis-tipis tapi WD 900 bye bye seluruh salam jackpot